Hari ini saya penuh firman, karena firman itu injeksi masuk ke dalam diriku secara sengaja, itu karena ku cari. Firman tidak akan membuat orang kesurupan, dia enggak seperti setan yang tidak diundang, lalu tiba-tiba memenuhi rumah, lalu menghantui kita. Tanpa disadari orang itu sendiri enggak menyadarinya. Waktu didoakan, tiba-tiba kesurupan, ternyata dulu dia main kuasa-kuasa gelap. Mungkin dia melakukan satu dua hal, tapi enggak pernah ada janji setan aku akan menyurupimu. Tiba-tiba aja dia sudah dikuasai Kalau firman gak begitu, dia itu mengetuk pintu Kalau gak dicari, dia gak masuk ke dalam Makanya itu jangan keraskan hatimu Jikalau hari ini Tuhan berfirman kepadamu Seperti di masa Mara dan Meriba Jikalau hari ini kau mendengarkan suara Tuhan Jangan keraskan hatimu Barang siapa bertelinga kata kitab wahyu Hendaklah dia mendengarkan Apa yang roh kudus hendak katakan kepada jemaat Berpegang pada kebenaran yang telah kau terima semua firman di hidup kita itu impor semua, ya, gak impor itu yang sudah darah daging sama kita. Itu ada.